bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya rakyat Indonesia dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah di sini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku semuanya ya ini ada informasi saya ambil dari media online nya Lidik Krimsus RI akan duduki lahan milik anggotanya apabila PT. MIP belum membayarkan rugi. Simak selengkapnya kawan. Polisi Watch News, perwakilan dari pihak PT. MIP atau MIP Pak Wisnu dan Legal Pak Cahyo. Setelah adanya pemberitaan di media polisi uh, News belum lama ini pihak dari PT Mip menyambangi kedia kediaman Pak Sudarman di desa Telatang Merapi Barat. Pertemuan tersebut pihak PT Mip kami akan laporkan ke manajemen di Jakarta, minta waktu satu minggu. Namun kenyataannya tidak ada kejelasan, ucap Lalu Mantang Kades Merapi. Seperti yang dialami Sarnawi warga desa Gunung Kembang, lahan seluas Lahan seluas 2,7 hektar di antara sungai Petai di IUP PT MIP belum dibayar dan diganti rugi hingga sekarang. Milik Seh Budin luas lahan 1,4 hektar, warga desa Gunung Kembang. Hingga kini belum juga dibayar. Dan milik Samsul Hilal CS, mantan Kades Merapi luas lahannya 3 hektar sudah digusur dan sudah diurus puluhan tahun belum ada kejelasan dan hanya dijanjikan pihak perusahaan ujarnya bahkan usaha ini warga desa Gunung Kembang sempat masuk penjara gara-gara mengurusi lahan lahan milik Sarnawi, milik kakaknya ya, lahan milik Sarnawi, milik kakaknya untuk mempertahankan lahannya milik saudaranya berujung masuk bui Termasuk Sudarma Sudarmawan, mantang Kades Telatang, Morapi Barat, dibui dengan tuduhan komortalan Dilaporkan ke Polres Lahat hingga diponis empat bulan penjara. Kami menagih janji kepada pihak perusahaan PT. MIP agar masalah lahan milik kami yang sudah diduga, sudah gusur dan dirampas dan kami belum pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun. Ucap lalu, dan saya minta diselesaikan duduk bersama. Jangan sampai kami demo ke perusahaannya, kata Samsul Hilal. Kasus lahan milik tiga warga desa Merapi, Samsul Hilal, warga desa Gunung Kembang yang belum dibayar oleh PT MIP, totalnya 5 hektar. Imbu Sudarman, mantan anggota DPRD Lahat, pemilihan DAPIL 2, Merapi, Arya, sekaligus ketua. DPP Lidik Krimsus RI Sumatera Selatan Kami hanya minta hak kami dibayar Sesuai pembicaraan pertemuan di rumah Sudarman Yang dihadiri perwakilan dari PT MIP Pak Wisnu dan Cahyo selaku legal dari PT MIP Secara terpisah Ketua Harian Lidik Krimsus RI Bapak Ridho Irfanto Sarjana Hukum Meminta kepada pihak PT MIP Agar lahan milik anggota kami ini segera diselesaikan dan dibayar, dan apabila tidak ada penyelesaian lahan, maka akan kami duduki terang, rodi kepada awak media 8 Maret 2023. Tambahnya, lahan jumlahnya 5 hektar lebih ada 3 pemilik akan kami pasang plang di bawah pengawasan Lidik Krimsus RI. Terpisah Humas PT. Mip Wisnu saat dihubungi wartawan ke telepon WhatsApp-nya Rabu 8 Maret 2023. Nana dering namun tidak dihangkat hingga portal berita ini ditayangkan belum bisa memberikan hak jawabnya. Jurnalis Bambang MD. Wah kawan, ini ternyata banyak sekali permasalahan rakyat di daerah yang tidak diselesaikan, yang tidak selesai, ya kan tanahnya dipakai oleh perusahaan ini menurut berita. Nah, padahal Pak Jokowi selagi presiden selama ini ya bahkan memasang seorang jenderal bintang 4 mantan panglima tni sebagai menteri pertanahan. Tapi ini bermunculan punya masyarakat kawan. Di daerah Ini harus kita viralkan ya Ini harus pemerintah turun tangan Karena sekarang ini Sesuatu yang viral piral itu Yang biasanya diselesaikan Ya mungkin selama ini rakyat mau berteriak Di daerah bingung mau kemana Tapi Alhamdulillah Dengan adanya lidik krim susi RI di wilayah itu Maka berita-berita bisa sampai ke Jakarta Bahkan jantungnya istana negara Kita akan lihat kawan Seperti apa Kelanjutan berita ini mudah-mudahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya antara perusahaan dan pemilik tanah. Tapi kalau tidak, ah, tempuh jalur hukum. Nah, saya percaya ini lidik, lidik Krimsus RI sudah banyak menyelesaikan, membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya. Demikian kawan, bagikan videonya. Tetap semangat, NKRI harga mati, tanah rakyat harus kembali ke rakyat.